baiklah selama hari diabetes pada tanggal 18 April ini tetap semangat setiap pasien diabetes dimanapun anda berada jangan lupa konsumsi rutin obat ataupun insulin ya yang sudah diresetkan kepada anda jika memang ada obat ya misal kalau untuk buka glimepirit ya kemudian Metformin atau campuran dari gliftenya itu di waktu sahur. Nah jangan lupa mak makan konsumsi teratur ya agar tidak terjadi uh, beberapa komplikasi. Ya, tetap semangat. Kemudian bagi yang belum cek HBS1C, hemoglobin terglikolisasi dalam tiga bulan terakhir, coba konsultasikan ya, ke dokter penyakit dalam atau lain primer yang sudah memiliki fasilitas untuk mengecewakan HbA1c ini Tetap ya. patuhi protokol kesehatan jika belum vaksinasi COVID-19 dan gula darah Anda sudah terkontrol segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat yang dapat menyediakan vaksin COVID-19 ya. jangan ragu intinya untuk kencing manis jaga daerah anda jangan terlalu kental ya untuk pola diet ingat kurangi yang manis-manis dijaga ya atau pakai gula yang rendah kalori jangan biarkan kencing manis uh, membuat lebaran tahun ini menjadi tertunda atau terhambat ya usahakan ramadan kali ini tetap semangat dan maksimal agar setiap Uh, pahala uh, ladang pahala, potensi pahala yang ada dapat kita maksimalkan bersama-sama ya, khususnya untuk bagi umat muslim ya dan baiklah, uh, semoga pada hari diabetes ini kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita tetap rutin berolahraga lalu sesuaikan ya, jika memang berpuasa, jangan olahraganya terlalu diforsir. Pagi yang misalnya dijadwalkan di pagi hari. Nah, lebih baik olahraga tetap dilakukan di saat menjelang buka puasa atau ya memang bagi umat muslim kita maksimalkan peluang salat tarawih ya. Jadi kalau bisa memang tarawihnya didisiplinkan karena dari terawih itu juga termasuk aktivitas yang bergerak ya dan jangan lupa jadwal untuk jadwal tidur itu dicukupkan kalau memang mau tidur siang usahakan tidur siangnya lebih dari setengah jam dan untuk tidur malamnya kalau bisa jam 10 malam sudah tidur ya karena kita akan sahur di sekitar jam 4 subuh ya baiklah tetap semangat salam sehat